Sudah mengakhiri narasi kita masuk ke menunjukkan itu ada ukur ilahi ataupun ca uh -huh. apa yang mereka lakukan antara lain Go Para sobatan yang punya Ada yang rajin ibadah Karena merasaknya Nabinya sudah wafat Nah akhirnya Perintian berbeda Itu tidak, tidak ada maka akan ada bencana bagi ada, penduduk itu bulat, masih ada. tapi kalau tidak ada, banyak bunuh itu oh, oh, oh, oh, oh, oh, ada. atau misalnya gunungnya masih ada adalah bencana nanti di akhir di akhir di akhir kalau sudah bencana bencananya apa di akhir kalau orang diputus masuk ke dalam neraka mau bilang ini bencana yang yang sangat besar lebih besar daripada bencana gunung meletus bencana tanah longsor Aka itu tamam sholati bisa jadi sahwi. Sembarang sholat itu dengan kedua sujud sahwi. Ya. Jadi maksudnya kalau orang itu sholatnya belum sempurna karena karena meninggalkan sunah sunah atau sunah sunah itu seperti Tadi dia I'm uh -huh. Tanya tidak tasyahud awal, itu sah solatnya. Tapi nanti sudah terjadi sah. Misalnya uh, orang sholat duhur dan takluk kaat mestinya rakaat kedua dan tasyahud awal nah untuk sujud saat sehari. Kenapa? Karena tidak melakukan tasyaub al-mal. Berarti kalau nanti kita sholat mal itu tidak sholatnya tidak batal, jangan dibilang, tapi tadi lima minat sholat. Aku Kalau apabila seseorang pindah kuno, mestinya setelah ideal di ke, misalnya ketika sujud, maka kalau dia itu pindahnya tidak sengaja, maka dia harus sujud. Atau kalau Karena biasanya kuno, kemudian tidak kuno ya. Maka tidak berbesar Sujudi-besar ya, Jadi ini Kalau kuno itu nah, Pastinya kan sunan ya. Kemudian apa? Tadi sudi sudi sudah Sudah maksudnya Sudah maksudnya Tadi itu kuno Akhirnya kalau tidak kuno Dan dibindah ketika suju ya. Sudah suju Bacanya gak jangkau baca, kuno Kalau sengaja seperti itu Dia ya, bukan kalau dia tunadupikirnya berpikir saja maka tidak disunahkan sujud sahwi. Bahaya itulah yang disebut namanya jika salat Kalau sunah hayat itu tidak sunah sujud, hayat itu misalnya orang tidak baca subhanallah, subhan rabbil aliy rabbani. Misalnya orang Begitu Baca surat kemudian Perubah Olofahadar Maksudnya kan Surat akan lebih latih nanti Surat akan lebih nanti nanti Dan baca Surat akan lebih maka Ini dia meninggalkan sunnah hayat Hai Itu kalau ditinggalkan Tidak disunahkan untuk Sujud Sahna Baik sengaja atau tidak Sengaja Cuma kan? Tidak, kalau senasiya yukut, tidak ada rata-rata Jadinya sedang akut Jadi katanya, kalau seperti rokok, dosa usah baca, rokok. Maksudnya, yang apa-apa itu tidak usah susu-sami Ya, bukan berarti Tidak apa-apa Maksudnya, tidak seperti itu Maksudnya, kalau tidak apa-apa Tidak apa-apa susu-sami, berarti tidak rata-rata Termasuk, ketinggal Indah Sami Allahu yang baca. Allahu Sami Allahu dan baca, Itu tidak disuruhkan, sujud satu. Sekarang, bagaimana musoni bisa sedangkan kesempurnaan puasa yaitu puasa malam maksudnya yaitu dengan sholat fitri maksudnya zakat fitrah ya, jadi sholat daco di sini makanya sholat wajib makanya zakat fitrah misalnya sudah puasa 30 kemudian dia tidak zakat tidak zakat fitrah maka amalnya ini tidak sampai langit tidak diterima oleh Allah Subhanahu karena sempurnanya puasa Tidak hari itu dengan membayar zakat fitrah. Sedari Jadi puasa wajib bagi orang-orang yang beriman. Pokoknya dia beriman yang wajib puasa. Laki-laki perempuan yang sudah mengambil isak, kalau perempuan itu otomatis yang tidak dalam halangan. Kalau perempuan halangan, tidak rusak kalau puasa, ya. Kalau lagi-lagi wajib puasa semuanya. Kalau sudah, latih. Nah, kalau anak kecil bagaimana? Anak kecil dilatih puasa dari mulai kecil. Dari kiai anak itu sudah, kiai orang sudah kuat tidak makan satu jam dua jam, mulai dilatih. Latihnya dari itu, Allah sahur, penting ya. sahur dulu sahur, punya sahur ikut sahur walaupun nanti jam 7, makan ya kan? nanti kalau sudah kuat, jam 8 kalau apatnya jam 9 kalau makan dicampur ya, makan jam a sí. ti lalu terus nanti dilatih sedikit demi sedikit. Jadi orang kalau tidak dilatih puasa, kalau tidak besar akan sangat sulit untuk bisa berpuasa. Berapa puasa itu. Puasa itu biasa kosong Puasa juga berat kadang-kadang. Ya kan? Nah, tadi sudah biasa mentaung puasa, tetapi kalau hari puasa hari puasanya itu Padahal Pada sudah diatah Sudah diatah tahu Apalagi yang tidak Biasa luar puasa Jadi Makanya ini dilatih Seperti itu Nah Kalau nanti meninggalkan puasa Maka di Kodori Kalau di minggu Biasanya kan ada Masa halangan ya. Ada yang seminggu di Dikobrol tidak harus Purun-pur uh, uh, uh. nah, Bisa Misalnya Seminggu sekali mau beri Misalnya lagi seminggu sekali mau beri Begitu sampai salah Dan ini Kita akan Untuk teman-teman juga gitu. Yang masih punya Utang-utang kuasa Dan tidaknya dikobrol Jadi Di Makas penjara itu kenjaran kalangan itu, ya, itu di sana anak-anak itu yang sudah ikut program pesantren itu harus puasa senin sama kamis. Ya, Jadi kan program puasa senin kamis. Tapi saya bilang nah, senin kamis itu bukan puasa sunat kecuali kalau sudah punya koko. Ya apa niatnya koko? Karena ada hajar. Ada yang 10 tahun tidak kosong, ada yang dua puluh tahun tidak kosong. Nah, maka senetron itu niatnya puasa atau pembur. Nah, jangan puasa selesai dulu, karena hutangnya belum selesai. Ini harus ditangani dulu. Jadi, yang penting hutang puasa itu selesai dulu. Nah, kalau Itu berarti ngobohi puasa tiga tahun Mau tiga tahun itu langsung ah, setahun Itu berarti kan lima puluh Lima minggu ya, kan? minggu Atau, lalu. Lalu, kalau sudah baru nantinya puasa-puasa semua senang bule, jauh bule, kemudian puasa hari puasa ayam Ini harus diperhatikan semangat. Ini, ini, coro, ini Jadi puasa itu harus dibawa dikumpul. Ini kalau teman-teman misalnya masih punya uang, ibu-ibu punya uang, kemudian ada puasa-puasa sunnah, misalnya puasa arafah, arafah ini kan padahal besar, atau puasa ashuroh dari ashuroh, asyura, ashuroh, ini padahalnya besar. Maka nanti ketika puasa itu niatnya adalah untuk Nên anh nhớ, terus saya thể là nó Jadi begini, kalau orang Indonesia kalau haji itu Mesti bayar thril, Mesti nyebele atau bayar nyebele untuk dia itu, itu. Ya? atau bayar jam bahasanya. Kenapa bayar jam? Karena orang Indonesia kalau haji itu haji yang haji tamatuk, haji tamatuk itu harus umroh dulu, setelah itu baru haji kan orang Indonesia itu kalau kita datang dari sini kan berapa salur di sana ya kan nanti Madinah berarti kan Madinah dulu kemudian nanti umroh ya kan, Mekah umroh setelah umroh nanti nunggu ibadah dan Haji itu kan tanggal 9 ya. 9, 10, 11, 12 lah pada Setelah urok, setelah itu nanti sudah Taruh, maksudnya sudah Tidak pakai ikhrop lagi Sampai nanti datang Waktu haji Berarti hajinya namanya Haji Taman Nah, kalau Taman Tuh Kalau hajinya Taman Maka wajib menyembelih Yang menyembelih kambing. Taman Nah, kalau misalnya saja, pun dirinya saja, itu belum sempurna kecuali dia mengajak orang lain supaya beriman mengajak orang lain untuk berbuat baik di orang mungkin itu tidak cukup sepertinya itu berarti untuk diri sendiri, kadang-kadang dulu -kadang, kadang -kadang, itu, sepertinya orang sudah melahat, sudah pasar, ya, sudah haji, sudah kerjakan, ya kan sudah belum harus ngacau orang lain supaya berdua bukan baik ya. karena kesempurnaan iman itu dengan cinta dengan sungguh-sungguh nah, jadi bukan hanya ibaratnya itu orang bukan berpikir bagaimana saya masuk surga sendirian bukan? tapi bagaimana saya masuk surga, orang-orang lain juga bisa bareng-bareng ber masuk surga nah, surga jangan berpikir sih, seperti orang-orang sendiri yang lain ya, tidak selaku sepuluh-sepuluh itu berpikirnya, yo saya supaya selamat, orang lain juga tak ajar supaya selamat, selamat. Itu. Misalnya kita sudah nanti, ya sudah nanti, nanti nanti mulai itu ya saling ajar. Teman-teman berarti. InsyaAllah so, nanti kita silauh dari Arjan, Senin InsyaAllah hari ke Jakarta Jakarta, Jakarta, Jakarta Jakarta, Jakarta, gitu. Jakarta apa, apa ya Supaya kita itu Sambil kabar that berharga sholat. maka dia benar-benar telah menyampaikan telah melaksanakan haknya sholat sholat ini yang wajib itu lima, supaya benar-benar sholatnya ini tertunaikan dengan sungguh-sungguh. kemudian sudah sempurna maka dia disempurnakan benar -benar melaksanakan 12 rokaat sholat sunnah baik dia maupun sholat atau nah, ini sering ada ini penting sholat, karena di tidak ada yang menghapuskan sholat kecuali dengan sholat, tidak ada yang bisa menghapus sholat hulul kecuali dengan sholat Itu kau pilihan, niatnya sholat subuh. Usoli, aku ini 40 suhunin usoli Saya niat kau subuh, karena nanti kalau subuh, Dua 2000 kau pilihan, kau jadinya karena 1000 kah, 2000 jadi, kusali harus beri arjahan Kolboh Adil-adil ya, so. Dan dia, dua diriannya saja dengan Kolboh Nah, kalau misalnya, aku tidak ya, bisa nih salah satu Kolboh Adil-adil, ya, ya sudah salah satu yang penting, sudah mau beri soal-soal ya. Asal juga begitu Ya, Kolboh Adil-adil Kolboh adil dengan Kolboh adil juga begitu Nah, kalau Adil-adil ini sangat penting. Kemudian sangat pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qodao itu bisa dilaksanakan di kamar saja. Maksudnya begini. Waktu subuh ya, boleh digunakan untuk motor sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Nah, misalnya benar imamnya masukin ya, di duduk duduk sholat subuh, dengan 15 menit Nah mendinglah yang sholat subuh, sholat subuh nah, Tapi ya kan, ini boleh seperti itu Bahkan, kondre itu boleh dikerjakan setelah sholat-sholat yang dilarang sholat sunnah Seperti setelah sholat subuh, seperti setelah sholat asar Nah sholat subuh, kondre sedowo, ya kan? belum siap kerja, begitu sholat subuh Dirinya sholat, roda, atau sholat, konde itu ditegur, entah atau konde maghrib tiga roda dulu, seperti ini. Karena sholat konde itu adalah sholat wajib di bukan bukan sudah. itu adalah sholat wajib Nah, ada pun yang tidak diperbolehkan setelah... Sholat Maghrib, nah, sholat subuh, yang setelah sholat asar itu adalah sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah yang memiliki sebelah waktu akhir. Woy, sholat ya. Kalau sholat sunnah berlaku. Kalau sholat oblok oh, hukumnya wajib, maka boleh dikerjakan setelah subuh, setelah asar, bahkan dikerjakan di waktu yang lain boleh pas mau beri sorak, subuh tidak mau sholat ini masalahnya karena ini masalah waktu ya. daripada kita melaksanakan sholat yang lain paling kemudian mau itu bagaimana menurutnya saya tidak tahu dulu kadang-kadang sholat kemudian kok kira saya itu obatnya sudah selesai belum kalau kita itu mau kita memodo sampai kita yakin benar-benar kita itu sudah selesai podonya. Jadi sampai yakin, sampai yakin itu maksudnya lebih gila, gila. Misalnya orang saya dulu selama 4 tahun itu ada.